Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayati amalin amai yahdihillah palamudilalah Wa mayudil palahadiyalah Ashadu allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atas saharu fa'in nafis sahuri barokah Sahabat berhayatim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di antara sunnah dan adab dalam puasa, salah satunya adalah makan sahur. Istilah makan sahur sudah tidak asing lagi di kalangan kaum Muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Baik itu di bulan Ramadan maupun di waktu bulan yang lainnya. Sahabat Drayton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak dari kaum muslimin yang mengerjakan makan sahur tapi banyak juga mereka yang enggan untuk melaksanakannya dengan beberapa alasan mungkin karena e, malas mungkin lelah atau juga mungkin e, mengantuk karena mungkin di waktu waktu seperti itu e, tidak biasa makan menjelang waktu Subuh. Terus gimana caranya Apa sih yang membuat kita e, bersemangat untuk bangun dan makan sahur Baik Al-Fakir akan berbagi pengetahuan tentang sahur dan keutamaan-keutamanya Agar kita bisa termotivasi untuk e, bisa melaksanakannya Sahabat beraitim yang dimuliakan Allah Semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan Bukan hanya kita sanggup atau tidak Bukan kita mau atau tidak Tapi masalahnya adalah Itu ibadah atau bukan Dan ternyata Sahur itu adalah Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta Masya Allah Dalam Islam Makan saja dicatat Allah sebagai ibadah Sungguh syariat yang menyenangkan Jadi Kalau tidak Kalau kita tidak sahur Itu masalahnya eh, Bukan Saya sanggup kok tidak eh, sahur Untuk berpuasa Saya kuat berpuasa walaupun tidak sahur Tapi kalau kita tidak sahur Sebetulnya Kita sudah kehilangan Kesempatan pahala ibadah yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di antara keutamaan sahur dan waktu sahur adalah yang pertama yaitu eh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas An bin Malik anhu Rasulullah SAW bersabda Tasaharu bersahurlah kalian fa'in napis sahuri karena dalam santap sahur barokatan itu terdapat barokah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Kalau Nabi mengatakan keberkahan, itu betul-betul keberkahan. Tahu nggak apa itu keberkahan? Dalam bahasa Arab, berkah itu adalah jiadatul khair artinya Bertambahnya kebaikan tidak diragukan lagi. Sabda Rasulullah di atas menyebutkan adanya keberkahan di dalam sahur. Kita bisa merasakan berkah dari makan sahur. Keberkahan itu terletak pada fungsi sahur yang dapat membuat kita kuat, tidak e, merasa keberatan, dan mengurangi rasa lelah ketika melakukan ibadah puasa. Juga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan sepanjang hari Jadi karena kita bersahur Allah beri kita kebahagiaan Keluasan rezeki, Kesehatan badan Allah kasih hubungan baik dengan keluarga Teman, relasi kerja Allah kasih kita semangat dalam beribadah Semangat dalam bekerja Semangat tolabul ilmi dan bisa mengisi sepanjang hari puasa dengan hal-hal yang produktif Sahabat geretim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saking Nabi ingin umatnya bersahur Nabi mengatakan dalam sebuah hadis tasaharu walau bihurati main Bersahurlah walaupun sekedar seteguk air Masya Allah kita sudah mendapatkan pahala dan berkahnya dari sahur walau seteguk air. Apalagi dengan menu empat sehat lima sempurna dan bersahur bersama keluarga tercinta tentu akan lebih berkah dan membahagiakan. sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar berkahnya itu berlipat-lipat, Nabi juga menganjurkan agar kita mengakhirkan waktu sahur kapan itu waktunya suatu ketika sahabat Zaid bin Sabit pernah makan sahur bersama Rasulullah kemudian dia bertanya ya Rasulullah berapa lama waktu azan dan waktu sahur Rasulullah menjawab sina ayatan sekedar membaca 50 ayat para ulama sepakat bahwa 50 ayat adalah ayat-ayat Al-Quran yang sedang kira-kira 20 sampai 15 menitan menjelang datangnya waktu fajar atau waktu subuh. Itu. Kemudian, keutamaan yang kedua adalah di waktu sah di waktu sahr Allah menerima taubat dan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Orang yang bangun sebelum datangnya waktu subuh, maka dia akan menemui sepertiga malam yang terakhir. Dan sepertiga malam yang terakhir sebagaimana kita tahu adalah waktu yang mustajab Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada waktu tersebut kemudian mengatakan hal min sa'ilin fa'tyahu adakah orang yang meminta maka aku akan memberikannya hal min mustagfir fa'gyfirlahu adakah orang yang beristighfar maka aku akan mengampuninya Hal min da'in pastajiblahu Adakah orang yang berdoa maka aku akan mengabulkan doanya Orang yang bangun sebelum subuh dan dia sahur Maka diharapkan dia menemui waktu tersebut Sehingga selain dia makan sahur Sambil dia beristighfar Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan permohonan permintaan kebaikan di dunia Dan juga kebaikan di akhirat Yuk kita sempatkan bersahur walau hanya dengan seteguk air. Sahabat gerahitim yang doa ya sahabat gerahitim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah mudahan sahur kita sekarang bukan sekedar makan karena kita lapar, tapi karena ibadah dan kebaikan kebaikan di dalamnya juga semoga puasa kita tahun ini. Bisa meningkatkan kuantitas ibadah dan kualitas beramal Hadani Allah wa yakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh